Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'duh. Sahabat Al-Quran yang berbahagia Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya di kampung Al-Quran Dalam mereka belajar Mengurai hukum-hukum tajwid yang terkandung di dalam Al-Quran Dan insyaAllah pada kesempatan yang berbahagia ini Kita akan mengurai hukum tajwid di surah Al-Imran mulai dari ayat 29 sampai di ayat 30 Mari kita mulai dengan diawali pembacaan Bismillahirrahmanirrahim A'udzubillahi A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim of namanya waqful aula sebaiknya berhenti. Qul <tuh> in tukhof Nun bertemu dengan ta hukum bacaan ikhfa hakiki membacanya mendengung samar selama dua harkat In tukhof Wau sukun yang diawali baris dhammah pada huruf fa matabi'i panjangnya dua harapkan maaaa ada huruf alif yang diawali baris fathah pada huruf mim hukum bacaan matabi'i panjangnya dua harapkan maaa ada ya sukun yang diawali baris kasrah hukum bacaan matabi'i panjangnya dua harapkan في سودو وو سكون yang diawali baris dhammah pada huruf dal matobii panjangnya huruf dalnya dua harfkat. Sudurikum al mim sukun yang bertemu dengan huruf selain ba dan mim hukum bacaan itu harus syafawi membacanya dibaca dengan jelas serta tidak boleh mendengung ada huruf bat sukun berada di tengah-tengah kalimat Hukum bacaan kalau kaulah surah atau pantulan kecil Ada waw sukun yang diawali baris dhammah Hukum bacaan maktabi'i Panjangnya dua harukat ya Hukum bacaan maktabi'i Adam mim sukun bertemu dengan ha hukum atau bertemu dengan huruf selain ba dan mim hukum bacaan izhar syafawi membacanya dibaca dengan terang dan tidak boleh mendengung ya lamuallah kemudian di sini pat allah dibaca dengan tebal atau dibaca allah karena huruf sebelumnya yaitu ha berharakat dhamma wa ya'lamu samawati wa kemudian di sini tanda waqaf sebaiknya berhenti ini namanya waqful aula wallahu <tik> ala kulli syai'in Qadir, Ada alif lam syamsiah, tidak harus dibaca, diabaikan saja. Fith Di sini ada hukum bacaan maktabi'i. Ada harkat berdiri dua, memanjang pada huruf mim dan huruf wau. Panjangnya dua harkat. Semawati wa ma ada huruf alif diawali baris fathah pada huruf mim hukum bacaan mal tabi'i panjangnya dua harkat fil arun ada alif lam komariah dibaca dengan jelas karena alif lamnya jatuh setelah sebelum huruf komariah yaitu alif wa ma fil arun Ketika waqaf pada huruf yang diawali oleh huruf yang sukun. Maka huruf yang terakhir dibaca namun separuhnya. Fil-arun. <tik> Wallahu. Kemudian lebat Allah dibaca dengan tebal atau dibaca Allah. Karena huruf sebelumnya yaitu waw baruharkat fathah. Wallahu ala terdapat hukum bacaan karena ada harkat memanjang berdiri pada huruf lam panjangnya dua harkat ada tanwin kasroh pada huruf hamzah yang bertemu dengan huruf qaf hukum bacaan ikhfa hakiki membacanya tanwinnya didengungkan serta disamarkan dua harkat syai'in Ing ada matobii yaitu ya sukun yang diawali baris kasrah ini matobii kemudian matobii tersebut bertemu dengan huruf roh yang disukunkan karena berhenti maka terjadilah hukum bacaan mat arif -sukun. panjangnya bunyi kodir boleh dua empat atau enam harket Yawma tadidu kullu nafsimma Ada Tanwin Kasrah pada huruf Sin yang bertemu dengan huruf Mim Hukum bacaan idhuam bihunnah Membacanya didengungkan dan disamarkan selama ruharkat. harkat Nafsimma ada huruf alif yang diawali baris fathah pada huruf mim matawii panjangnya dua harikat ma'amilat min khairim Ada nun sukun bertemu dengan huruf kha hukum bacaan idhuharu halki membacanya dibaca dengan terang dan tidak boleh mendengung min <coughs> Min Khairim. Ada tanda kasrah bertemu dengan huruf mim. Hukum bacaan idwam birunnah. Membacanya mendengung selama dua harkat. Khairim. Mohbaroh. Ada tanda wakaf. Biasanya tanda wakaf titik seperti ini ada dua dalam satu ayat. Ketika berhenti. Di wakaf yang pertama maka di wakaf yang kedua tidak boleh berhenti. Misalkan ini berhenti di sini maka yang di sini tidak boleh berhenti. Ketika uh, tidak berhenti di sini maka boleh berhenti di sini. Min <tuh> khairim Ketika berhenti di sini maka hukum bacaan makniwat. Mat iwat iwat itu ganti atau menukar karena di sini ada berhenti pada huruf yang tanwin maka tanwinnya diganti menjadi mat dan tidak harus dibaca tanwinnya serta panjangnya dua harkat. wa <tuh> ada huruf alif yang diawali baris fathah pada huruf mim matobi'i pandangnya dua harkat wa ma'amilas min adanun sukun bertemu dengan huruf sin hukum bacaan ikhfa' hakiki membacanya mendengung selama dua harkat mendengung samar selama dua harkat il Ketika tidak berhenti di sini, maka di sini terdapat hukum bacaan mat wajib mutasil karena ada matowi'i yaitu waw sukun yang diawali baris domah, kemudian bertemu dengan huruf hamzah di dalam satu kalimat, maka membacanya dipanjangkan lima harokat Ketika tidak berhenti, maka bukan mat wajib mutasil lagi akan tetapi menjadi mat disukun karena mat bertemu dengan hamzah yang disukunkan karena berhenti maka boleh dibaca dua empat atau enam harokat milsu ketika berhenti ketika dilanjut maka di sini ada tanwin kasroh yang bertemu dengan huruf ta hukum bacaan ikhfa hakiki membacanya mendengung samar selama 2 harkat suil tawaddu la an nabinaha ada non bertasydid hukum bacaan gunnah musyaddadah membacanya mendengung selama 2 harkat an Bainaha. ada huruf alif yang diawali baris fathah pada huruf h hukum bacaan maktabi panjangnya pandangnya dua harkat bayna ada hak domir di sini yang diawali huruf yang berharkat hidup kemudian hadzbir tersebut bertemu dengan huruf hamzah di lain perkataan maka disebut dengan bacaan matsilah tawilah membacanya bunyi hu ini boleh dibaca 6 atau 5 harakat wa bainahu amadam kemudian ada tanwin fathah bertemu dengan huruf ba Hukum bacaan iklab maka tanwinnya diganti menjadi mim amadam bibirnya dirapatkan kemudian dipanjangkan serta didengungkan dua harkat amadam ba'i ada ya sukun yang diawali baris kasrah pada huruf ain hukum bacaan matabi'i panjangnya dua harkat Ba'idah Tanda waqaf namanya waqful aula Sebaiknya berhenti Ketika berhenti di sini Maka terjadi hukum bacaan makiwat Karena tanwinnya diganti dengan mat Dan tanwinnya tidak harus dibaca Tidak boleh dibaca ba'idah Akan tetapi ba'idah dipanjangkan dua harkat. Wa <tik> yuhadzirukumullah Kemudian Lafat Allah dibaca Allah tidak dibacalah karena mim huruf mim yang sebelum Lafat Allah berharkat domah. <tuh> Wajuzirukum <tuh> Allah. Kemudian Lafat Allah di sini ada harkat berdiri panjang pada huruf lam. Hukum bacaan maktabi panjangnya dua harkat. <tuh> Wajuzirukum <tuh> Allahu nafsan. Tanda waqaf namanya waqful aula sebaiknya berhenti wallahu ra'u ada waw sukun yang diawali baris dhammah pada huruf hamzah hukum bacaan maktabi'i panjangnya 2 harakat ra'ufum terdapat tanwin fath tanwin dhammah pada huruf fa yang bertemu dengan satu-satunya huruf iklab yaitu ba maka tanwinnya dengan Mim dan didengungkan serta dipanjangkan dua harokat. Roofum Terdapat hukum di sini maktabi yang bertemu dengan huruf dal yang disukunkan karena berhenti. Sekaligus di sini terdapat hukum bacaan kolokola kubro. Karena ada huruf dal yang disukunkan Karena berhenti berada di akhir kalimat Maka cara membacanya dengan pantulan kuat Wallahu ra'ufum bil al azim